Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karya hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2021. Untuk kesehatan waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagittarius. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, finishingnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan Sagittarius. Selanjutnya, support energi kepada keuangan Sagittarius. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Sagitarius di bulan Maret tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Sagitarius adalah five of sword ataupun lima pedang. Secara umumnya five of sword itu diartikan melihat situasi dan kondisi, memanfaatkan tenaga orang lain di dalam kesusahannya. Yang dimana di sini menandakan bahwasannya kesehatan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2021 mengalami penurunan, dikarenakan di sini seorang Sagittarius melihat situasi dan kondisi ataupun meminta bantuan orang lain untuk menjalani aktivitas sehari-hari dikarenakan di sini seorang Sagittarius sedang mengalami penurunan kesehatan. Dan untuk support energinya adalah kenaik offside. Secara umumnya, kenaik offside itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Sagittarius menurun di bulan Maret tahun 2021, yang dimana di sini seorang Sagittarius akan meminta bantuan kepada seseorang. Yaitu seorang pasangan, seorang sahabat Ataupun seorang yang dekat dengan Sagittarius Untuk membantu seorang Sagittarius Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Di bulan Maret tahun 2021 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Magician Secara umumnya The Magician itu diaplikan Mahir dalam hal yang disentuh Mahir dalam segala hal Dan mampu mengalami semua kesulitan Dan jika kartu The Magician Kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagittarius Di sini menggambarkan Sosok seorang Sagitarius mampu mengalami penurunan kesehatan di bulan Maret tahun 2021, yang dimana di sini seorang Sagitarius akan beristirahat dan meminta seseorang untuk melakukan aktivitas sehari harinya, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin. Secara umumnya esok pentakel itu diartikan awal mula permulaan ingin mencoba hal yang baru, ingin memulai hal yang baru. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2021 tidak mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini dikategorikan ataupun disarankan kepada seorang Sagittarius baiknya kontrol kembali keuanganmu pengeluaran pendapatan yang dimana di sini hasilnya akan berdampak positif kepada keuanganmu di bulan Maret tahun 2021. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Sagittarius akan mendapatkan sumber pendapatan yang baru di bulan Maret Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan seorang Sagittarius sendiri Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup. Secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang Sagittarius untuk mempermudah kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini berdampak positif. Serta di sini seorang Sagittarius tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan sumber pendapatan yang baru, yang dimana di sini didukung oleh seorang pasangan, ataupun sumber pendapatan itu berasal dari seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan jika kartu The magician kita gabungkan dengan keuangan seorang Sagitarius di sini menggambarkan Sosok seorang Sagitarius mampu menjalani semua hal, mampu menjalani setiap pekerjaan, mampu mengkontrol kembali keuangannya di bulan Maret tahun 2021 yang didukung oleh seorang pasangan yang di mana sini keuangan seorang Sagitarius akan semakin bagus dan semakin bagus lagi di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah. 9 of one ataupun 9 tongkat. Secara umumnya, nine of one itu diartikan mulailah dengan cara sendiri, dengan ide sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain, serta mulailah belajar dari orang lain. Dan di sini menggambarkan, untuk ke pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2021, di sini karakternya akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini digambarkan seorang Sagittarius akan mendapatkan posisi yang baru di dalam kategori pekerjaan yang dimana disini simbolkan dengan ice Open itu merupakan sumber penghasilan yang baru dan disini seorang Sagitarius akan mendapatkan pekerjaan yang dimana sini pekerjaan yang baru dalam kehidupannya yang berdampak positif kepada keuangan serta finansialnya dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Sagitarius bekerja dengan ide dan cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, namun di satu sisi di sini seorang Sagitarius yang diam, diam belajar dari orang lain untuk mendapatkan serta meningkatkan kehidupan karir di bulan Maret tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Sagitarius mendapatkan peningkatan karir di bulan Maret tahun 2021 yang dimana mana di sini karirnya ia berikan ataupun ia tujukan kepada seorang anak yaitu untuk membahagiakan seorang anak Sagitarius sendiri dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Sagitarius di sini menggambarkan seorang Sagitarius merupakan sosok seseorang yang mampu di dalam kategori menjalani kehidupan dengan ide dan cara sendiri untuk membahagiakan seorang anak ataupun membahagiakan keluarga Sagitarius sendiri lalu untuk kartu hubungan asmaranya adalah. Eight of Cup ataupun delapan piala. Secara umumnya Eight of Cups itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri, temukan jawaban di dalam diri sendiri, karena di sini kebahagiaan selalu tidak kelihatan nyata dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2021. Melangkah ke dalam diri sendiri, temukan jawaban di dalam diri sendiri atas hubungan asmaramu Karena di sini digambarkan seorang Sagittarius mengalami miskomunikasi bersama seorang pasangan di bulan Maret tahun 2021 di sini hanya seorang Sagittarius lah yang mampu menyelesaikan masalahnya Tanpa mengharapkan ataupun tanpa menunggu jawaban serta bantuan dari orang lain Dan Di bulan Maret ini apabila seorang Sagittarius mampu menjalani hubungan asmaranya dengan bagus Maka disinilah kebahagiaan tidak selalu kelihatan nyata dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, ataupun dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Sagitarius sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Sagitarius mengalami miskomunikasi di bulan Maret tahun 2021, yang dimana di sini seorang Sagitarius yang mampu menyelesaikan masalahnya di dalam kategori hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang tua serta orang tua pasangan Sagitarius sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di sini menggambarkan sosok seorang Sagitarius merupakan sosok seseorang yang mampu menyelesaikan masalah hubungan asmaranya dan mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2021 yang didukung penuh oleh orang tua Sagitarius serta orang tua pasangan Sagitarius sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2021 itu berada di angka 5, 51, 19, 98, dan 81. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagitarius di bulan Maret tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.